Bagaimana kerinduan bisa dilunaskan Hanya dengan menuliskan tentangmu Mendengar suaramu dalam telepon Hanya membuatku panas Satu yang tak terobati Kecuali dengan hembusan nafasmu Aku akan menghitung seberapa jauh kita bisa membuktikan ikrar sementara waktu hanya berlalu menderu dalam debu <tuh> memandangi kejauhan kota dan alamatmu yang tenggelam dalam kabut Aku tak melihat apapun kecuali keyakinan yang kutanam dan kujaga, agar tetap subur. Bahwa dimanapun engkau berada, aku akan menemukanmu suatu saat. Ya, suatu saat. Di sini. Aku melihat takdirku dipisahkan dari Bethlehem yang jauh Di negeri asing ku tenggelam dalam tangisan Seperti perantau yang kesepian Dan kini ku menyadari sebaiknya negeri kau tak kutinggalkan Gus Lero 13 Mei 2011